Sahabat, mari kita tafakur. Berbicara dengan diri sendiri. Saat ini, tubuhku sedang melakukan detoksifikasi racun-racun negatif. Saat ini aku sangat percaya diri. Aku adalah seorang penyayang. Ya... Aku seorang penyayang. Aku semakin disiplin, pikiranku semakin cerdas. Aku sangat bahagia karena aku adalah orang yang dermawan. Aku bisa mencapai apa yang orang lain tidak bisa capai. Aku disukai banyak orang. Aku orang yang jujur dan aku selalu beruntung. Aku orang yang baik, aku jenius, aku mudah belajar hal-hal yang yang baru. Aku selalu bersyukur. Aku adalah manusia yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Aku semakin bijaksana. Dan aku meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan burukku. Aku memiliki tubuh yang sehat. Aku juga memiliki tubuh yang kuat. Aku memiliki semangat yang tak pernah padam. Aku adalah orang yang baik. Aku cantik. Aku hebat. Aku orang yang mudah bergaul Aku mencintai diriku seutuhnya Aku percaya pada kemampuanku Demi mencapai kesuksesan Aku adalah ciptaan Tuhan yang indah Aku sangat luar biasa Aku bangga menjadi diriku sendiri Bukan aku yang seperti orang lain Ya, inilah aku Aku yang luar biasa hebat. Aku mengapresiasi diriku sendiri. Aku menikmati setiap pengalaman yang pernah terjadi dalam kehidupanku. Karena itu, aku layak menjadi yang terbaik di dalam hidup ini. Aku bersyukur, aku kuat, dan aku luar biasa. Aku menyenangkan, berkarisma, dan layak dicintai aku selalu mendukung diriku sendiri aku selalu melakukan sesuatu yang luar biasa aku pasti dapat mencapai tujuanku aku yakin pada kemampuanku aku adalah orang yang berguna aku adalah partner yang sempurna untuk orang-orang di dekatku Aku tidak akan pernah melukai orang-orang di sekelilingku. Aku selalu belajar dari setiap kegagalan. Karena aku mampu dan aku layak. Aku pasti bisa. Karena aku hebat. Aku selalu mencintai diriku. Aku selalu mencintai diriku. Aku sungguh-sungguh mencintai diriku seutuhnya.